Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Enesta di channel Elastar Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun 2022 untuk teman-teman sekalian Semoga di tahun ini teman-teman mendapatkan kebahagiaan selalu dan keberkahan Nah, kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat tirai Tirai ini bisa dipasang di kamar ataupun dimanapun apa istimewanya dari tirai ini yang pertama adalah cukup mudah tidak perlu menggunakan mesin jahit jadi cukup menggunakan jarum jahit biasa dan benang dan yang kedua tentang pemasangannya pemasangannya tidak perlu menggunakan paku sehingga merusak kusen ataupun dinding bagaimana caranya mari kita ikutin langkah-langkahnya yuk Bahan pertama adalah velcro. Velcro ini sangat menarik karena sudah ada perkat di baliknya. Ini dijual per meter ya dan dua bungkus ini sebenarnya sepasang. Untuk link toko bisa anda cek di deskripsi ya. semua adalah peralatan yang sederhana dan cukup mudah untuk dicari dan bila ada di antara teman-teman yang belum memiliki mesin jahit cukup dengan jarum jahit manual dan benang ini saja kemudian bahan selanjutnya adalah kain dibutuhkan dua lembar kain satu kain transparan untuk fitras dan satu lagi untuk tirainya ya. bahan kain warna kunyit yang saya gunakan di sini adalah Wolfis untuk bahan-bahan kain ini berhubung tidak dijahit dengan mesin jadi untuk merapikan pinggirnya bisa menggunakan double tape ya yang direkatkan kemudian ditekuk seperlunya agar pinggirannya rapi atau bisa juga menggunakan hemming tape nah untuk hemming tape bisa dicek di link deskripsi ya untuk lebar tirai saya menyesuaikan lebar kain saja ya dengan lebar kusen 58 cm Saya cukup menggunakan kain dengan lebar 150 cm Jadi tidak perlu menambahkannya Perlu diketahui kalau untuk melihat mana yang sisi dalam dan sisi luar Itu dilihat dari sini ya Kalau yang halus ya ini lubang-lubangnya halus ini tandanya adalah permukaan lebih ini bagian dalam tapi kalau yang jika di, di rabat seperti ini kasar ini adalah permukaan bagian luar karena ini bagian luar bisa masih seperti ini bagian luar kemudian di sini mari kita lihat apakah dia sudah sesuai bukan okay. kemudian ukur terlebih dahulu kebutuhan velcro sepanjang lebar kusen jendela ya Itu tadi langkah-langkahnya dan caranya cukup mudah kan? Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton channel Endless Star. Semoga bermanfaat.